Profesor Dr. Kiai Haji Buya Syakur Yasin Emma, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Buya Syakur. Beliau adalah sosok ulama yang karismatik dan penuh senyum saat berdakwah. Orang yang baru pertama kali melihatnya tentu tidak mengira kalau beliau adalah sosok ulama yang cerdas dan luas akan ilmu agama. Karena beliau memang sangat sederhana dalam berpakaian. Beliau lahir pada tanggal 2 Februari tahun 1948 di Indramayu, Jawa Barat. Usia beliau kini sudah lebih dari 74 tahun, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Cadang Pinggan yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Saat berdakwah, beliau sering menyisipkan bahasa khas Indramayu yang terkadang membuat jamaah tertawa mendengar ceramahnya. Sehingga membuat ceramahnya begitu cair dan tidak membosankan. Dalam menyampaikan kajian-kajian agama, suara Buya Syakur tidak pernah meninggi, yang memang sebagai ciri khas kebanyakan ulama-ulama NU lainnya. Beliau menjelaskan aneka persoalan yang sebenarnya cukup rumit, namun beliau jelaskan dengan perlahan, jelas dan fokus. Ciri khas lainnya adalah isi kajian Buya Syakur lebih mengutamakan kehidupan bermuamalah, di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Dan selalu mengedepankan toleransi kepada agama-agama lain. Masa pendidikan Buya Syakur dari kecil hingga dewasa banyak dihabiskan di Pondok Pesantren. Beliau secara intensif menggali pengetahuan keagamaan dari Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Lamanya belajar di Pondok Pesantren, membuat Buya Syakur menjadi mahir dalam berbahasa Arab. Hal ini kemudian yang membuat Buya Syakur menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Babakan, Kemudian pada tahun 1971, Buya Syakur melanjutkan pendidikan di Kairo. Ketika Buya Syakur menjadi mahasiswa di sana, beliau diangkat menjadi Ketua PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Kairo. Buya Syakur selesai dengan skripsi sarjananya yang berjudul, Kritik Sastra Objektif Terhadap Karya Novel-Novel Yusuf Asibai Novelis Mesir. Kemudian, pada tahun 1977, Buya Syakur menyelesaikan ilmu Al-Quran di Libya pada tahun 1979. Beliau menyelesaikan sastra Arab dua tahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 1981. Beliau telah menyelesaikan S2-nya dalam bidang sastra linguistik di Tunisia. Setelah itu, kemudian beliau diangkat menjadi staf ahli di Kedutaan Besar Tunisia. Pada tingkat doktoral, Buya Syakur. Mengambil kuliah di London dengan konsentrasi dialog teater dan lulus pada tahun 1985. Jadi kurang lebih sekitar 20 tahun lamanya beliau habiskan untuk belajar di Timur Tengah dan Eropa. Keistimewaan yang dimiliki oleh Buya Syakur, seperti yang pernah Gus Dur katakan, bahwa di Indonesia ini cuma ada tiga orang yang berpikir analitis dalam memahami Islam, yaitu Quraish Shihab, Pak Syakur, dan Cak Nur. Hal ini terbukti dari tema-tema yang diunggah lewat akun YouTube beliau, yang bertema cukup berat dan banyak yang berbasis kitab kontemporer atau tasawuf, sebut saja misalnya, lali Al-Quran, Latasan Karya Ait Al-Karni, sampai Al-Hikam Ibn Atayla As-Sakandari, dan kegemaran beliau pada menulis dan menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab. Juga terlihat pada beberapa video yang diunggah akun YouTube beliau yang bertema pembacaan puisi. Setelah Buya Syakur kembali ke tanah air di awal tahun 90-an, Buya Syakur lebih banyak mengajar dan mengisi pengajian di kalangan masyarakat bawah khususnya di Indramayu dan Cirebon. Pada awalnya, pengajian yang disampaikan oleh Buya Syakur dilakukan secara offline, tapi sejak tanggal 7 Mei tahun 2017, pengajian Buya Syakur dilakukan secara online juga. Untuk mengetahui atau mengikuti pengajian beliau, bisa mengakses lewat akun YouTube-nya di channel Kiai Haji Buya Syakur Ema dengan label Wami TV. Itulah sedikit sejarah tentang Buya Syakur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika channel ini bermanfaat.